Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa, mahasiswi, Buat tinggi, ibu pesantren, Pada hari ini saya mencoba menyampaikan materi kita yang kedua, pertemuan kedua, dengan judul pembelajaran konsep dan agensi pendidikan Pancasila. Uh, sebelum kita masuk ke dalam pengantar saya akan coba menyampaikan bahwa materi ini saya ambil dari buku yang diterbitkan oleh direkturat Jenderal pembelajaran dan kemahasiswaan kemarisktekti yang berjudul pendidikan baca untuk perguruan tinggi cetakan pertama tahun 2016 pada bagian pengantar ini anda akan saya ajak untuk memahami konsep hakikat dan perjalanan pendidikan Bajajah di Indonesia. <tuh> Hal tersebut penting untuk diketahui karena berlakunya pendidikan Bajajah di perguruan tinggi mengalami pesang surut. Selain itu, kebijakan pendidikan Bajajah di perguruan tinggi tidak selalu diimplementasikan baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Keadaan tersebut terjadi karena dasar hukum yang mengatur berlakunya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi selalu mengalami perubahan dan persepsi pengembangan kurikulum di masing-masing perguruan tinggi yang berpeti ganti. Kemudian dengan akhirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Keluarga negaraan, dan Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dipersenakan dan wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri dengan demikian mata kuliah Pancasila dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia baik kita masuk ke dalam topik kita dengan judul menelusuri Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila Anda tentu sudah pernah mempelajari pendidikan Pancasila baik itu di pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas Materi pendidikan Pancasila apa saja yang sudah Anda pelajari? Anda sudah pernah mengenal pendidikan budaya pekerti, pendidikan moral Pancasila, pendidikan Pancasila dan kebutuhan negaraan, dan lain sebagainya. Namun, apakah Anda benar-benar memahami nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam mata pelajaran tersebut? Apa kesan Anda secara mempelajari pelajaran? Pelajaran yang terkait dengan nilai nilai Pancasila tersebut? Jawaban yang Anda anjukan mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat perbedaan dalam pemahaman atas perlu atau tidaknya pendidikan penjelasila di perguruan tinggi. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah yang sentra ini mempunyai beberapa nilai yang berpegang teguh atau dipegang teguh oleh masyarakat yang sebagai contoh dapat kita sampaikan yang pertama, percaya kepada Tuhan dan toleran dimana uh, percaya kepada Tuhan dan toleran ini dimaksudkan dan sesama mempercayai dengan adanya Tuhan dan saling toleransi antar sesama sesama pemeluk agama dengan berbeda-beda keyakinan Kemudian Potong Royong Kita sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia juga sudah lama mengenal Potong Royong Kemudian Musyawarah Musyawarah untuk menuju kebakat adalah uh, apa sudah kita gunakan sejak dari awal sebagai warga negara Indonesia Kemudian solidaritas dan kesetiaan sosial Dan lain hal sebagainya yang sudah pernah kita lakukan Sejak zaman dahulu di wilayah negara Indonesia yang kita cintai ini Coba Anda perhatikan dengan seksama pengamalan nilai-nilai yang sesuai dengan hutup-hutup yang kita sebutkan di atas tadi Berkembang di lingkungan masyarakat Apakah nilai-nilai tersebut masih ditemukan dengan kehidupan masyarakat atau nilai-nilai itu sudah pudar Risiko terayal dan solidaritas secara konkret dapat dibuktikan dalam bentuk pembayaran pajak yang dilakukan warga negara atau wajib pajak Alasannya jelas bahwa royong didasarkan atas semangat kebersamaan yang terwujud dalam semboyan filosofi hidup bangsa Indonesia Seperti berat sama di ringan sama di nginjing Sebagai dapat kita perhatikan pada gambar Konsekuensinya pihak yang mampu harus mendukung pihak yang kurang mampu Dengan menempatkan posisi pemerintah sebagai mediator untuk menjembatani kesenjangan Pajak menjadi solusi untuk kesenjangan tersebut. Dalam konteks kekinian, khususnya dalam bidang tata kelola pemerintahan, apakah nilai-nilai pancasila sebenarnya diterapkan oleh peratur? Apabila jawabannya masih banyak perilaku yang menyimpan nilai-nilai pancasila sudah barang tentu perilaku seperti itu dapat ditegur kepada pada perilaku yang tidak mensyukuri. Karena keterbatasan durasi dan uh, keterbatasan waktu. Uh, selanjutnya kita lanjutkan di google classroom dan materi yang lengkap akan saya sampaikan di sana sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh